USD CAD bullish. Waspadai sedang terkoreksi. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang terkoreksi dari area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.29571 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.29018. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212